Akankah terulang lagi, seperti masa yang lalu? disanda tertawa, bernyanyi bersama-sama. Tercanda, tertawa, bernyanyi bersama-sama. saja terima kasih Temu tangannya dong. Tepuk tangannya oke oke itu sebenarnya aku masih ada ini masih. sampai di dia balas lagi balik lagi tapi ya udah batas disitu saja ya